Welcome dengan CGaming guys. Hmm. Well, saya. Kita akan main lagi FPS e guys? Kita di sini. Hmm. Nah. Dah. Sampai jumpa oh you. Oh, you Kita harus tunggu dulu, guys. Coba ada tes level guys. harus Ada suara musuh, guys. kemarin sama kayak anu mau itu <tik> <tik> faktornya <tik> <tik> <tik> Di <tuk> Thank you. akan oh, ada Coba hmm. sekali lagi Bismillah, Hiramandra bisa loncat, Amin. Eh, loncat, Bismillahirrahmanirrahim, bisa loncat, kan? Gimana catur sih guys Oh, ada dibawa, ya. ada Aduh, sengnya kena, guys. Dia Oh, aku aku kena, ya. kena pasti gas menang, menang gas dibomb mau ke bawah aja. ku enggak oh, oh, oh. oh ada <laughs> apa ada sudah atas kes. Uh, ya, kan, ada Iya, cuma sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.